halo guys welcome back to bongkar 2m seperti biasa kita memainkan modal sedekah ya dan ini history pemenang giveaway ya guys ya yang nomor satu nomor dua nomor tiga itu pemenang dari arwah, eh, konten arwana yang ke enam itu konten yang kemarin ya guys ya yang dapat dari jinjin boxy dan ini udah gua kirim ya silahkan dicek buat ID, ID yang menang yang belum mohon bersabar ya guys ya langsung aja ke dalam gamenya ya guys ya Oke. Okay. Di sini gua awal-awal main yang ini ya guys ya, sisa bongkaran kita mainkan. Langsung maxbet ya guys ya barbarin dikit. Sekali-sekali <laughs> ya guys ya ada barbar ya guys ya. Kan biasanya kan setengah maxbet ya guys ya. Cuman kita langsung maxbet aja lah. Biar kelihatan galak sedikit ya guys ya. Tap, tap, tap, tap anjas dan disedot ya guys ya <laughs> disedot guys sini sebenarnya mulai panik cuman dikasih megawin cok wah balik lagi nih modal nih emang ya guys ya kalau main maxbet itu bikin jantung dark digduk share anjas oke dapat skater kita pilih kiri ya guys ya kenapa bang pilih kiri bukannya kanan cari grand nggak uh, tahu guys <laughs> kalau di maxbet kayaknya enakan di kiri guys kalau menurut gue ya guys ya gak usah cari super win cok cari bola-bola aja cok biasanya di bola-bola juga isinya lumayan ya guys ya dan di video kali ini pun ada giveaway ya guys ya untuk tiga orang seperti biasa komentar tercepat ya guys ya dan harus ada id nama id dan kata kuncinya ya guys ya ingat kata kuncinya makanya sebelum komen tuh tonton dulu ya guys ya ini kita dapat scatter ambil kiri lagi yang step by step ya guys ya ingat ya guys ya yang mau ikutan giveaway itu harus nonton dulu ya guys ya nonton perdana ya guys ya jadi eh, cepet-cepetan isi isi komentar ya guys ya buat yang udah menang di list tadi jangan dulu ikutan ya guys ya kasih kesempatan buat yang lain nah dan kalau sudah listnya di video berikutnya kalau ada list nama kalian itu jangan ikutan lagi ya guys ya kasih kesempatan buat yang lain ya guys ya kasihan cowok jadi berbagi itu indah ya guys ya jangan serakah ya oke? Okay? boleh ikutan cuman pakai akun lain aja ya guys ya jangan akun yang sudah dapat Oke okay. Oke okay, kita kembali ke permainan yang ya dan sudah langsung jadi ya guys ya <laughs> 1b500 karena ini akun sudah top up ya guys ya jadi gua keluarin kita amankan aku ini apa namanya chipnya satu b kita amankan dulu ya guys ya dan ini jam dan tanggalnya ini kemarin ya guys ya dan untuk video kemarin gua ngesrong ya guys nggak ya, ada yang up <laughs> gak ada yang up ya guys ya sedekahnya kemarin tapi ada yang up itu kemarin akun kena pola kena ya guys ya up akun kena pola mainnya di bandar QQ dan itu cukup lama ya guys ya jadi nggak gua tampilin ya guys ya takutnya kalian bosen ya guys ya untuk main di bandar QQ jadi gua skip gua ambil yang video ini doang ya guys ya Dan ini gue langsung lanjutin lagi ternyata dihabisi ya guys ya <tik> Nekat ya guys ya Kan lumayan kalau up ya up gede Kalau tentukan ya udah gak apa-apa Yang penting kita udah ada yang kita kantongin ya guys ya Oke untuk total kemarin tuh gue dapat 3B ya guys ya gue ngantongin ya Dari bandar 2B dikantongin dari yang tadi tuh 1B ya guys ya Ini kita mulai dari akun sedekahan lagi ya guys ya Oke dapat tembakan super win ya guys ya nah sini gua coba barbar -bar ya guys ya naik bet satu tingkat dulu 10 spin tap tap tap tap tap tapi bohong kata Leon dan turun ya guys bet -nya. emang kaya setelah turun dikasih biguin ya guys <laughs> ya kampret kampret Leon Leon kenapa kalian begini ya nah, harus, kalau mau ngasih kan kencengin aja cok jangan begitulah Leon Leon nah dapat skater pula di bet segini ya guys ya sorry ya guys ya kalau gua rada cupu kalau main di Jinjin -jin buat senior-senior maaf ya guys ya uh, soalnya ini gue lagi coba-coba ya guys ya kemarin tuh gua push sekitar 405 akun itu push semua di Jinjin -jin, ya guys ya itu paling tinggi tuh up 200 atau 300m gue lupa ya guys ya di Jinjin -jin. dan hari ini gue coba lagi ya guys ya ini akun ke-48 ada yang mantap-mantap ya guys ya ini akun ke 48 ya guys ya oke dapat scatter kita pilih yang kiri ya guys ya kemarin soalnya gue pilih kanan semua ya guys ya pilih kanan semua dan hasilnya buruk semua <laughs> gak ada perlawanan sama sekali cowok. segitu gue mainnya sabar ya kemarin gak langsung masbet masbet tapi entah ya guys ya dan karena gue orangnya penasaran ya udahlah kita kalau mau fokus satu slot ya, fokus satu slot aja cok. Gua pengen ngejar grand ya guys ya. Semoga dapat grand nih. Biar bisa jadi konten bagus ya guys ya. Jadi gua kayaknya bakal konten di jin, -jin dulu ya guys ya sementara kita ulik dulu sampai up gede. Kalau udah kena baru kita ulik lagi slot lainnya guys ya. Kita pengen ulik slot Dofu sih guys. Soalnya gua belum pernah dapat gede tuh di Dofu kalau di Jinjin kan 5B lumayan ya guys ya kalau di Panda tuh gua pernah dapet 19, 19B atau 20B gitu gue lupa ya guys ya kalau di mana namanya kalau di Papa itu jangan ditanya ya guys ya seperti biasa cok lumayan andalan di Regen 5B di RJ gua belum oh gede ya guys ya di RJ gua pernah dapat Grand ya guys ya cerita-cerita sedikit ya guys ya oke kembali ke permainan ya guys ya chipnya naik juga ya guys ya eh enggak juga sih guys naik turun ya guys ya seperti igus <tif attik> Crot, crot. aduh Leon Leon ketama nggak mau ngasih ya guys ya Crot. aduh sayang disayang ya guys ya oke dapat tembakan tembakan sini gua naik satu tingkat ya guys ya. Oh, dua tingkat, dua tingkat. Gas 100. Nekat dikit ya guys ya. <coughs> Karena kalau dalam bermain itu nekat itu perlu ya guys ya. Biar apa, Bang? Ya biar seperti ini nih, nekat sedikit dan langsung tentukan ya guys ya. <coughs> kalau nggak tentukan itu nggak keren ya guys ya. Nah, kita ambil lagi sedekah. Tenang, tenang masih ada sedekahnya Leon baik kok. Tiap hari kita di makasih ya guys ya. <coughs> oke langsung maak bet trot oke dari betnam ya guys ya aduh sorry guys ada notifikasi tuh nggak jelas dia ngapain wewe well, well, gue nggak gue inilah gua males co sensor sensor biarin lah cerot cerot cerot cerot cerot lama banget cok. cerot lama anjir ngecerotnya ah pertak pertak pertak pertak pertak anjas lagi dong tok anjas Mempertak, pertak mempertak, mempertak, mempertak, anjas Kenapa enggak nalaganya full ya guys ya, anjas Ayolah Kura-kura pun gak mau ya guys ya, harusnya kalau dibantu sama bola-bola itu bagus ya guys ya Emang Leon kadang-kadang, kadang-kadang ya guys ya Tap, tap, tap, burung, aduh Oh, tapi Harimau-nya kena ya guys ya, harimau macan tutul atau apa tuh guys, gua nggak tahu tuh apaan tuh. Nggak dapet super win ya guys ya, ada tembakan super winnya di bed 6M ya guys ya. Tap, tap, tap, tap, oke di tangan udah 2.000 ya guys ya, t -tabungan. <t tabungan. Oke berapa pecah sih guys ya? mudah kan ini betnya grand biasanya sembilan M ya guys ya yang pecah di grand biasanya guys ya. Bukannya so tau kok ya guys ya biasanya biasanya. Tap tap. Towing bonusnya berapa nih? Oke. Okay. <coughs> Sorry ya guys ya nanti gua gue matiin speedernya biar menikmati permainan ya guys ya. <laughs> kalau langsung dikebut kebut kebut itu cuman itu bermain dengan nafsu ya guys ya kalau nggak dimatiin tapi kalau dimatiin itu cari sensasi Aduh kenapa nggak kura-kura aja tuh bisa bolong empat ya guys ya kalau kura-kura Oke dapat tembakan megawin. <tuh> ini gua naik satu tingkat aja ya guys ya nih di beat 8 nih kenapa bang nggak naik dua tingkat karena gua belum tahu ya guys ya putaran di Jinji ini lagi belajar ya guys ya gimana caranya biar up terus di Jinji <tuh> oke okay, dapat win. karena gue kemarin putarannya itu jelek banget ya guys ya di Jinji tapi gue paksa terus ya ini karena bolanya ada <tuh> ada 7 jadi gue pilih yang kanan ya guys ya pilih 8 free spin tap tap Oke. Okay. Burung-burung. Ah, sayang sekali ya guys ya, aku kira burung ternyata. jadi ya guys <guluh> ya, bye ya, Aduh, kura-kuranya. Kasih dulu lah. Jangan pelit-pelit, Leon. Tap. Aduh, macan tutulnya pun tidak mau ya guys ya. Mana jadi bendera lu, lihat guys. Nah jadi bendera ya guys ya si burung yang ngapain? Coba burung burung burung burung burung. Oke ya guys ya satu dua tiga empat bolong empat ya guys ya bolong empat cowok Wih katakan wih super wow anjas. Keren ini Jinji ya guys ya kalau lagi gini nih. Lumayan ya guys ya dikasihnya bolongnya keren bolong empat bolong tiga. Naga naga. Wih, naganya kena lagi ya guys ya. Wih, tapi kok kecil satu dua tiga empat lima enam ya guys ya, bolong 6. Tapi apa-apa ya guys ya, lumayan, cok. <coughs> Wih, super win, ya guys ya. Tap. Tap. Twing, twing, twing. Dush. Hmm. Bam. Oke dapat segini ya guys ya 1B 119 ya guys ya <coughs> Sangat lumayan Sangat gurih guri, -guri nyoy. Forever is to you Anjas Chip kita mencapai 1B 200 ya guys ya Sangat lumayan Cukup lah untuk bermain Di maxbet sebenarnya, ya guys ya <coughs> Kita tunggu dulu ya guys ya Sampai spinannya beres <coughs> Tap tap Aduh ayolah kasih dululah kasih dululah tap wiii apet super lagi ya guys ya dari si naga naga naga naga naga naga Wow. wow raw sini gua naik satu tingkat aja ya guys ya enggak ke max bed, kenapa bang ya seperti yang gua ucapin tadi ya guys ya gua tuh nggak tahu nih putarannya kayak gimana ya guys ya di jin-jin jadi B13 aja kemarin juga B13 kalau lagi mau ngasih ngasih kok jin, -jin ya guys ya <coughs> cupu Bang nggak bisa enggak enggak maksud Bang enggak apa-apa ya guys ya gua dibilang cupu juga ya guys ya yang penting gua bermain aman santuy uh, kalem karena kan ini akun pertama yang jadi ya guys ya jadi usahakan tuh satu hari tuh ada ya guys, ya kita bisa simpan ke akun tabungan ya guys ya minimal 1B lah kalau enggak 2B ya guys ya jangan sampai enggak ada tabungan ya guys ya selama satu hari kita capek-capek nyepin kalau dikerjain buat apa cok <coughs> oke okay, kembali ke permainan sepertinya disedot ya guys ya Mengkampret nih si Leon ya guys ya kayak enggak ikhlas Cok ngasihnya Cok Oke okay. nah, di sini gua pilih step by step ya guys ya Kenapa uang pilih step by step <coughs> karena posisinya guys posisi skaternya tuh lurus-lurus lurus ya guys ya enggak tahu kenapa cok gue punya pirasat piling kalau urus, urus gini isinya bagus ya guys ya bagusan di belah kiri ya guys ya ini menurut gua ya guys ya bukannya gua tahu cuman piling doang piling gua mengatakan ambil kiri ya gue gua ikut feeling nah, gua ya guys ya Nah karena ada bola kuningnya cok tap-tap-tap tap-tap ngapain tap. sih lu tap-tap-tap mulu habis <gapain> kesel ya guys ya <gapain> oke okay, guys pokoknya jangan lupa ya guys ya sambil di-like-like -like, ya guys ya jangan cuma nonton bantu like-nya cok Nge-like gak rugi cok gratis ini cok oke okay, oke okay. yang belum subscribe bantu di-subscribe juga ya guys ya dan bantu share-share nya ya guys ya tolong dibantu prok prok prok jadi apa cerot cerot oke okay, oke okay, dapat si ijo-ijo mulu ya guys ya anjas ini kelamaan gue cepetin trot trot trot wih keren banget ya guys ya udah dikasih dua bola dikasih satu prispin ih Leon ini ya guys ya emang sangat membagongkan ya guys ya tak tak buat apa dikasih satu prispin kalau kosong co Leon Leon tak tak emang otaknya nggak ada ya guys ya ngapain ngasih satu prispin kalau nggak dikasih lagi bolanya <tuh> eh dapatnya cuma 300 guys kira up ternyata op ya guys ya <tuh> tapi jangan takut jangan risau jangan sedih ya guys ya karena modalnya masih gede cowok masih ada 800 MN kita gas terus ya guys ya dan dapat super wow ya guys ya dari si ikannya guys ya ikan apa tuh ikan lele ikan cupang atau ikan apa guys kayaknya kan mas wih dapat skater lagi ya guys ya seperti biasa ya guys ya karena isi skaternya tuh lurus-lurus gitu rapi ya guys ya kita ambil yang kiri ya guys. TAP TAP Wih dapat perispin satu lagi ya guys ya. lumayan coba nambah-nambah sedikit-sedikit tabungan ya guys ya. Sorry ya guys ya ini kelamaan uh, ya guys ya. Soalnya gua menikmati permainan ya guys ya. TAP <laughs> TAP TAP TAP TAP TAP TAP TAP TAP TAP nah. Botak botak, tak aduh. Kasih dulu bola-bolanya, cok. Tap, tap, tap, as. Ini empat prispin, tap, tap. Oke, kuning. Wih, mantap ya, guys! Ya, kuning, kuning, aku suka kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, Tap, tap, ih, kosong banget. Ayo, lah, cok. Tap, wih, lupa bola, cok. Wih, lumayan ya, guys! Ya, P13 nih, cok. Lumayan, ada kuningnya dua ya, guys! Ya. Tapi, kalau untuk ground, kayaknya susah, ya, guys. Ya, so sepinya tinggal sedikit. Tahap, wih, lumayan, ya, guys. Ya, bisa ke 4000-an, ya, guys. ya Wih, dapet kuning lagi, guys. Wih, katakan, wih, mantap, guri-guri-nya, guri-guri, karena, ya, guys. Ya, oke, sekedar informasi, ya, guys. Ya, Gua baru main. 100 akun aja ya guys ya sisa akun tuh pasti ada 305 akun ya guys ya belum gua mainin ini gua edit edit terus gua isi suara dan gua bikin konten ya guys ya wih lumayan ya guys ya jadi 2b600 ya guys ya oke guys cukup sekian terima kasih ya guys ya jangan lupa like comment and share ya guys ya Oh iya lupa guys sorry sorry sorry sorry untuk kata kuncinya Up sampai limit ya guys ya Kata kuncinya tanda pagar Up sampai limit ya guys ya <tuh> Oke okay, kata kuncinya Up sampai limit ya guys ya Silahkan tulis di komentar ya guys ya Bukan live chat ya guys ya Bukan live chat tapi di komentar oke okay? Kata kunci ID dan nama ID ya guys ya Untuk yang udah menang ada tadi Namanya list namanya Jangan ikutan lagi ya guys ya Ini jam dan tanggalnya Jangan kasih tahu. Eh jangan kasih tahu jangan ikutan lagi ya guys ya, uh, kasih kesempatan buat yang lain ya guys ya, berbagi itu indah oke, okay. see you next video, jangan lupa like, comment, and share ya guys ya, I love you everybody, bye, thank you, thank you, arigato joo zaimase,